Sebenarnya ini itinerary. Ngasal aja sih, urutan apa aja yang Bang Emet makan pas ke Surabaya kemarin, tapi siapa tahu bermanfaat. Sebentar, Bang Emet makan dulu ya, ntar kesel. Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong Kali ini Bang Emet lagi ada di Surabaya Nah, berhubung lagi ada di Surabaya Kayaknya cocok kalau kita membahas santapan apa aja yang perlu disikat kalau kita lagi ke Surabaya Apa aja? Yuk kita lihat Pertama, Bang Emet makan di Rawon setan Embung Malang Tempat ini beken banget Bang Emet pertama kali makan di sini sekitar tahun 2013-2014-an. Ke sini lagi gara-gara saban Bang Emet minta referensi dari driver mobil rental atau takson, restoran ini selalu ada di mansion. Alhasil, mampirlah kita. Kesan pertama dari dulu sampai sekarang, mahal. Tapi enak kok. Sambelnya juga top. Berikutnya, la ini meski cuma warung kaki lima tapi nasi cumi pasar atom ini mantep banget menu khasnya ya cumi-cumi dengan tintanya itu yang bikin nasinya jadi hitam buat yang mau sate-satean kayak biasa kita makan bubur ayam di pinggir jalan ada juga maknyus banget lah pokoknya recommended dan gak mahal-mahal amat juga sayangnya buat Bang Emet porsinya sedikit tapi gak papalah biar habis dari sini, masih bisa kulineran yang lain. Nah, kalau yang ini, sumur-umur baru sekali Bang Emet coba. Itupun gara-gara dianterin sama mantan rekan satu tim Bang Emet di kantor yang pulang kampung ikut suaminya. Lontong balap ini unik. Dia pakai tahu, toge yang segambreng-gambreng, bawang goreng, sambal petis, dan kecap. Khas banget rasanya. Harganya juga murah meriah. Recommended banget lah pokoknya. Kalau yang satu ini, super recommended. Ya, nasi bebek, tunggu pahlawan. Kalau kesini, siap-siap aja Anda nggak dapat tempat duduk dan harus sabar menunggu. Pasalnya, ini warung tenda kaki lima, nggak ada sepinya. Menu utamanya, ya bebek goreng kremes ini. Dan kalau Anda suka pedas, ini surganya. Tasyad. Berhubung kali ini Bang Emet main ke Surabaya bareng Nyonya Emet, Doi penasaran kalau nggak nyobain bakso. Maklum, di kampung halamannya di Tasik Malaya sana, bakso itu merupakan makanan wajib. Tiap pengkolan ada tukang bakso, dan semuanya beda-beda rasanya. Nah, bakso Putra ini okelah. Okay Uniknya, di sini kuahnya pakai sumsum. -sum. Jadi kalau mau nambah kuah kayak kebiasaan Bang Emet jadi agak segan rasanya. Oke. Okay. Sausnya ya bukan saus pepaya busuk Abang-abang itu sih. Berikutnya juga recommended. Ikan bakar Seafood Kenteng Bang Jaja. Dibanding Seafood yang suka Bang Emet dan Nyonya santap di Jakarta, porsinya ini lebih banyak. Harganya padahal relatif sama. Malah perasaan lebih murah. Pantesan pas Bang Emet datang ke sini, susah juga untuk dapat tempat duduk. Bahkan pas Bang Emet belum kelar makan pun, udah ada yang ngincer tempat duduk Bang Emet. Waduh, loh, ini kan bukan tempat makan, Bang. Memang bukan, ini taman di depan hotel tempat Bang Emet menyenap. Tapi ada tapinya, kalau sore dan sampai malam hari, di sini banyak yang jual beraneka ragam jajanan. Berbagai macam gorengan, sate-satean, sampai kang dagang minuman pun banyak. Suasana tamannya juga ciwi, apalagi kalau sudah mulai malam. Duh, untung bocah emet nggak ngikut, jadi Bang Emet bisa berduaan aja sama Nyonya Emet. Oke, kurang lebih itu pilihan kuliner yang boleh Anda coba kalau mampir ke Surabaya. Mudah-mudahan karena ada urusan dinas ataupun mudik, bukan pulang kampung beda loh ya